Assalamualaikum Mas Menteri, apa kabar? Salam baik, apa kabar Mas Ino? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas Menteri sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Seperti kita ketahui, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM sudah menyampaikan usulan resmi pemerintah untuk memasukkan undang -undang, Rancangan Undang-Undang ini menjadi bagian dari prolegnas prioritas kepada DPR. Nah, um, beberapa minggu terakhir banyak tanggapan dari masyarakat, masukan, baik pro maupun kontra yang ini semua menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi dari masyarakat tentang pendidikan kita. Betul. Salah satu yang paling hangat diperbincangkan adalah soal kesejahteraan guru nih Mas Menteri. Nah ini um, boleh nggak minta penjelasan Mas Menteri tentang mengapa kita perlu mengubah skema ...tunjangan yang sekarang di, sudah diatur di Undang-Undang Guru dan Dosen ini. Betul. Makasih Mas Tino. Sebenarnya RUU Sisdiknas ini adalah punya potensi positif terbesar terhadap kesejahteraan guru. Itu adalah satu hal yang sebenarnya <tuh> yang telah kita, kami di Kemenik Butristek, ...belah memperjuangkan selama 1-2 tahun terakhir adalah mencari jalan. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Dan bagaimana caranya kita bisa tidak mengecewakan guru yang sudah bertahun-tahun ini... ...berpuluh-puluh tahun menunggu tunjangan mereka. Tetapi masih mengantre dan tidak mendapatkannya. Jadi sebenarnya RU Sisdiknas ini adalah kabar gembira bagi semua guru. Hmm. Ini suatu hal yang saya rasa saya kepingin sekali berbicara langsung dengan para guru dan menjelaskan Betapa besarnya potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan hmm. ya. Kalau RUU Sisdiknas ini terjadi Ada beberapa hal yang akan bisa tercapai Yang pertama adalah RUU Sisdiknas ini menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima Sertifikasi dan tunjangan Tidak akan ada penurunan apapun Mereka akan terus menerima Tunjangan profesi mereka sampai dengan pensiun Jadi aman, tidak aman, perlu khawatir ya. Aman, ada sekitar 1,3 juta guru Yang saat ini menerima uh, tunjangan Dan mereka aman sampai pensiun ya. Ya. Tetapi Ada 1,6 juta guru Lainnya ya. Yang belum menerima Tunjangan uh, profesi Ya, tunjangan uh, apapun. Dan mereka ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menunggu uh, uh, jatahnya mereka. Peningkatan kesejahteraannya. Ya? Betul. Hmm. Kalau ru ini berhasil kita loloskan, yang 1,6 juta guru ini akan bisa langsung menerima tunjangan, dan artinya kesejahteraan meningkat, tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG. Yeah. Ini kuncinya ini yeah. Untuk yang 1,6 juta guru yeah. Plus Di luar itu Kalau RUU Sisdiknas ini Digolkan Untuk pertama kalinya Di Indonesia Guru-guru PAUD Saat ini ada sekitar 250.000 guru PAUD, Guru-guru pendidikan kesetaraan Dan guru-guru pesantren Itu bisa juga diakui Sebagai guru dan pada saat mereka memenuhi syarat, mereka bisa juga menerima tunjangan. Ya. Jadi RUU Sisdiknas ini sebenarnya semuanya kabar gembira. Nah, sekarang saya hmm. kepengen menanyakan ke Mas Nino. Kalau begitu, kenapa ada begitu banyak suara-suara dan isu pro-kontra yang sekarang sedang tersebar? Ini saya tanyakan Mas Nino. Kira-kira kenapa <laughs> ini, Mas Nino? Um, satu, semua perubahan itu pasti menimbulkan uh, kecemasan. Ya. Ini perlu kita uh, pahami, perlu kita maklumi juga. Karena itu kita melakukan banyak komunikasi publik termasuk seperti dialog sekarang ini Mas Menteri. betul Ada kekhawatiran bahwa uh, pertama bagaimana dengan guru-guru yang tadi sudah menerima tunjangan, kalau undang-undang yang lama dicabut, uh, apakah tunjangan mereka tetap diterima? Dan ini Mas Menteri tadi tegaskan bahwa mereka tetap dijamin menerima Tunjangan profesi yang sudah diberikan um, sampai dengan pensiun itu ada di pasal 145 ayat satu. Jadi di pasal RUU Sisdinasnya, bukan janji dari pemerintah. Bukan, itu eksplisit ada. Ya, ada jaminan. Jadi ada, jadi aman. Ketentuan transisi yang um, menjadi pengganti dari undang-undang yang dicabut. Ya, jadi itu aman. Insya Allah itu meredakan kecemasan 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan ini. Ya. Nah, Pertanyaan dari yang belum menerima ini juga valid. Ya. Kalau di undang-undang guru dan dosen sekarang, diberi janji untuk bisa menerima TPG, tapi harus antri, antri pendidikan profesi guru yang bertahun-tahun. Tapi kalau itu dicabut, bagaimana dengan nasib mereka? Hmm. Nah, Ini kan jawabannya, agak berbeda untuk ASN dan untuk non-ASN nih Betul. Mas Menteri. Um, mungkin Mas Menteri bisa menjelaskan skema untuk ASN kira-kira seperti apa nih? Kenapa guru-guru ASN yang, dan calon ASN ya, calon ASN yang sekarang berproses guru-guru honorer yang ingin menjadi P3K ini, kenapa mereka juga diuntungkan dengan adanya perubahan pengaturan yang kita ajukan? Mungkin, Mas Tino, untuk menjelaskan hmm. ini, kita harus kembali dulu ke tahun 2005. Hmm. Dan kita harus membahas sedikit mengenai undang-undang guru dan dosen. Betul. Jadi, pasti banyak guru-guru ini semua menanya, kenapa sih saya untuk mendapatkan sertifikasi dan uh, untuk mendapatkan tunjangan ini harus mengantre? Kenapa? Alasannya adalah, dan ini harus dijelaskan ke setiap guru di Indonesia, Alasannya adalah di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, guru itu dipisahkan dari sistem hmm. ASN lainnya. Makanya disebut dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada kata-kata tunjangan profesi dan disebut berapa jumlah tunjangannya. Yeah. Tetapi yang harus disadari oleh banyak guru-guru, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu Proses untuk mendapatkan tunjangan itu dikunci dengan namanya proses sertifikasi hmm. yaitu PPG. Sementara sistem kita punya kapasitas yang terbatas hmm. untuk PPG. Ya. Per tahun kira-kira maksimal 60 sampai 70 ribu proses PPG itu. Dan itu harus dibagi dua, harus ada PPG untuk guru-guru baru. Ya prajabatan menggantikan yang pensiun menggantikan yang pensiun yang kita selalu kekurangan guru ya karena banyak yang pensiun setiap tahunnya plus harus dibagi sama PPG dalam jabatan yaitu yang kita bahas hari ini guru-guru 1,6 juta guru ini yang masih belum yang ngantri menunggu sertifikasi dan PPG jadi bayangkan itu peraturan Masino keluar di tahun 2005 sekarang tahun 2022 karena undang-undang tersebut, walaupun dengan itikat baik undang-undang ya. itu, hanya 1,3 juta guru itu yang menerima sertifikasi. Jadi hampir 20 tahun untuk mencapai hmm. 1,3 juta guru di Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan itu, di mana disebut tunjangan profesi dan lain-lain, hmm. lain, kita akan menunggu lebih dari 20 tahun lagi. lagi baru yang 1,6 juta ini bisa semua selesai disertifikasi, dapat PPG-nya dan akhirnya menerima tunjangan. Sekarang bayangkan kalau kita menanyakan kalau saya itu di daerah, dari Sabang sampai Merauke ngomong sama guru, kalau kita memberitahukan mereka, iya Anda harus menunggu 20 tahun lagi, iya mereka akan bilang ya saya sudah pensiun, Pak. Yeah. Mereka akan hampir setengah dari guru kita itu akan tidak akan menerima sama sekali karena sudah yeah. sudah pensiun. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dimengerti oleh guru. Hmm. Kenapa mereka harus mengantre? Karena di Undang-Undang Guru dan Dosen, mereka dikunci dengan sertifikasi karena ada pembedaan yeah. sistem tunjangan mereka. Makanya, namanya tunjangan profesi, disebut situ itu yang membuat guru itu diperbedakan dari contohnya ASN lain. Hmm. Sementara ASN yang lain itu tidak perlu. Menerima, uh, tidak perlu melalui proses sertifikasi Atau proses uh, PPG untuk untuk mendapatkan tunjangannya Jadi kalau misalnya Mas Tino guru-guru ini Disetarakan kembali dengan undang-undang ASN ini untuk guru-guru negeri ya Kalau mereka untuk P3K, guru PNS hmm. Kalau mereka disetarakan lagi dengan undang-undang ASN Mereka akan bisa menerima tunjangan langsung tanpa mengantre sertifikasi dan PPG. Jadi kenaikan tunjangan ya, Betul. tanpa harus sertifikasi. Tanpa harus sertifikasi. Saya ingin um, uh, sedikit memperdalam poin itu Mas Menteri. tapi kalau boleh saya rangkumkan yang disampaikan Mas Menteri ini uh, adalah bahwa pengaturan di undang-undang guru dan dosen sekarang niatnya baik untuk memberi kesejahteraan yang layak bagi guru. Dan itu sama dengan niat kita gitu ya sekarang. Tapi itu sulit diimplementasikan, karena mencampurkan dua hal. Satu sertifikasi yang tujuannya adalah untuk kualitas, dan yang kedua kesejahteraan, tunjangan profesi untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan urutannya, jadi keliru urutannya ya, um, kalau di undang-undang guru dan dosen sekarang, sertifikasi dulu, kualitas dulu, baru boleh mendapatkan kenaikan tunjangan, kenaikan kesejahteraan. Padahal seharusnya ya, kalau orang bekerja menjalankan tugas sebagai guru, otomatis dia seharusnya mendapatkan penghasilan yang layak. Dan itu adalah kenapa kita siang pagi, siang malam berjuang untuk erusis dignitas ini. Karena menurut kami di Kemendik Butristek, kalau orang itu bekerja sebagai guru, dia harus mendapatkan tunjangan. Kenapa harus dia menunggu antrean sertifikasi lagi untuk mendapatkannya? Tetapi situasinya kenapa ini ada polemik di masyarakat? Karena ada berbagai pihak yang sekarang mempertanyakan melihatnya hanya sangat uh, uh, dari permukaan saja. Mereka melihat kata tunjangan profesi itu dikeluarkan hmm. dari undang-undang. Seolah-olah kita ingin menarik tunjangan. Padahal kebalikannya Mas Nino, hmm. kata tunjangan profesi itulah alasan kenapa 1,6... Juta guru itu sekarang tidak menerima tunjangannya dan harus mengantri. Jadi disandra oleh pengaturan yang mengikat mereka harus sertifikasi dulu baru uh, menerima penghasilan yang layak. Nah, kalau pertanyaan kritisnya begini Mas Menteri, kenapa tidak ya Kemdikbud mempermudah saja proses sertifikasinya. Berikan saja sertifikasi bagi semua guru yang 1,6 juta tadi. Ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena sertifikasi itu adalah analoginya adalah SIM. Hmm. Ya kan Mas Nino? Seperti surat izin mengemudi. Untuk bisa menjadi guru, harus tentunya ada izin bahwa guru ini kualifikasinya tepat. Jadi kita harus melindungi konsep sertifikasi hmm. untuk guru-guru baru. Yeah. Sebelum mereka diberikan izin untuk bekerja sebagai guru, baik di swasta maupun di negeri. Ini harus ada proses kualifikasi, siapa yang boleh menjadi guru. Gitu. Selama ini di undang-undang guru dan dosen, ini kan digabung proses sertifikasi dan tunjangan. Kita ingin memecahkannya, sehingga yang sudah menjadi guru, ya udah kita putihkan mereka. Kita bisa berikan tunjangan tanpa mereka harus mengikuti proses sertifikasi. Dan benefitnya adalah Sertifikasi masih terjaga. Untuk guru-guru baru, kita memastikan guru-guru baru hmm. yang akan menjadi regenerasi proses transformasi. Ini kualitasnya baik. Plus, kapasitas PPG itu bisa 100% kita dedikasikan untuk pelatihan dan sertifikasi guru baru. Sehingga menutup kebutuhan guru kita yang setiap tahunnya itu selalu ada kekurangan karena pensiun. Hmm. Jadi, ini akan Mered, atau meredakan tekanan ya dari kapasitas dan suplai guru kita yang sudah dikomplain di berbagai macam daerah, ya, itu adalah benefitnya. Jadi, kenapa kita tidak bisa langsung saja memberikan sertifikasi kepada semuanya? Karena kita harus menjaga marwah daripada izin untuk mengajar hmm. sertifikasi. Jadi, itu kita lindungi, tapi okay. ujung-ujungnya, dan ini yang harus guru mengetahui, ujung-ujungnya yang penting buat guru yang sudah menjadi guru sekarang itu apa? Apakah yang penting itu adalah peningkatan? daripada tunjangan mereka, peningkatan kepada kesejahteraan mereka, ya ini adalah cara yang terbaik untuk mengembalikan mereka kepada standar untuk yang guru negeri, kepada standar guru ASN. Um, tentang konsep tunjangan profesi tadi, guru ASN itu kalau mereka dikecualikan, mereka tidak bisa menerima tunjangan yang diatur di undang-undang ASN. Betul. Gitu ya. Nah pertanyaan kritis lainnya adalah, bukankah guru ini pekerja profesional yang seharusnya mendapatkan tunjangan yang disebut sebagai tunjangan profesi? Nah, jawaban terhadap ini kan sebenarnya menurut undang-undang ASN, tiap jabatan itu memiliki uh, tunjangan khusus, gitu ya, yang disebut sebagai tunjangan uh, jabatan fungsional. Yeah. Itu nanti bisa saja kita atur, gitu ya, Mas Menteri, di dalam aturan turunannya bahwa tunjangan jabatan fungsional guru itu secara substansi sama dengan tunjangan fungsional yang diterima. Sekarang, gitu, hanya kita mengikuti rezim peraturan perundang-undangan, undang-undang ASN, sehingga mereka bisa segera mendapatkan kenaikan tunjangannya. Betul, pertanyaan kritis berikutnya adalah. Bukankah sekarang guru itu, guru ASN ya, sudah menerima tunjangan jabatan fungsional itu tapi kecil sekali? Iya, dan itu benar sekali. Dan kenapa tunjangan fungsional guru itu kecil sekali? Kita lihat lagi, kita kembali ke sejarah. Kalau kita melihat posisi-posisi ASN lainnya Mas Nino, itu tunjangan fungsional mereka itu terus meningkat. Mm -hmm. ya kan? Selalu ada penyesuaian, meningkat. Tapi, Tunjangan fungsional guru itu jauh lebih rendah karena di tahun 2005 waktu Undang-Undang guru dan dosen itu keluar timbullah ini konsep tunjangan profesi baru dengan satu kali gaji. Karena ada pemisahan track guru untuk tunjangan tidak ada insentif untuk pemerintah meningkatkan tunjangan fungsionalnya. Jadi ketinggalan tunjangan fungsional guru. Jadi tetap dibuat kecil ya, karena Betul. dianggap sudah ada pengaturan yang tersendiri. Betul, hmm. jadi kenapa tidak naik ya? Karena mereka melihat undang-undang guru dan dosen, kan sudah ada tunjangan profesi namanya. Hmm. Nah inilah makanya guru-guru harus mengerti eh, bahwa yang namanya tunjangan profesi ini dengan penyebutan dalam itu, itulah yang menghasilkan komplikasi hmm. daripada sistem ini. Sedangkan kalau mereka dikembalikan ke guru undang-undang uh, uh, ASN dan kalau yang yang swasta dikembalikan ke undang-undang uh, ketenaga kerjaan. Mereka akan jauh lebih mudah untuk pemerintah memberikan tunjangan, jauh lebih mudah untuk pemerintah memastikan akuntabilitas. Dan jauh lebih mudah untuk pemerintah melakukan peningkatan daripada uh, tunj apa, tunjangan eh uh, uh, fungsional mm -hmm. daripada guru karena itu tinggal kita merubah peraturan pemerintah, peraturan presiden. Peraturan sepertinya. presiden Betul. dan itu jauh lebih mudah. Yeah. Mm -hmm. Jadi itu kira-kira secara teknis ya. Nah, makanya tapi di lapangan Mas Nino, ada yang bilang tunjangan profesi lang itu mudah sekali gitu menyerangnya gitu bahwa tunjangan profesi sudah hilang, jumlah uh, tunjangan iya kok kita disamakan dengan ASN lain. Untuk itu saya itu ingin sekali berbicara pada guru, ujung-ujungnya bapak ibu guru yang penting itu apa sih kesejahteraan dan naikkan Itu yang paling penting, kita jangan berbicara terlalu panjang mengenai Kritik-kritik uh, uh, yang hanya di permukaan saja yang bisa me mungkin men-trigger atau uh, memancing emosi karena gampang sekali dipeluntir Ujung-ujungnya guru harus tahu masalah sekarang ada di dalam undang-undang guru dan dosen. Karena ada sebutan tunjangan terpisah, tunjangan profesi itu. Itulah kenapa itu harus kita keluarkan sehingga kita bisa memberikan uang dan tunjangan kepada guru sekarang Mas Nino. Guru itu butuh uang sekarang, bukan dalam 20 tahun. Nah itu yang mau kita lakukan. Betul, betul. Nah Mas Menteri kan tadi menyebut uh, guru swasta. Ya. yang tadi kita bicarakan itu pengaturan untuk guru-guru ASN. Betul, yaitu PNS, PNS dan P3K. P3K. Jadi semua ini yang mau baru mau diangkat jadi P3K, ya. yang udah ratus ribu diangkat dan akan ada ratusan ribu lainnya, ini juga masuk dalam kategori itu kan, betul. yang ASN. betul. Silakan. kalau yang swasta gimana Mas ini? Nah, kalau yang swasta ini pengaturannya agak berbeda. Hmm. Kalau guru ASN, P3K, maupun PNS itu akan diatur di bawah rezim undang-undang ASN. Kalau swasta tentunya mengikuti undang-undang yang berlaku untuk mereka yaitu undang-undang ketenaga kerjaan dan peraturan-peraturan turunannya. Tapi pada prinsipnya di peraturan pemerintah tentang pengupahan itu menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama itu berhak mendapatkan penghasilan yang sama juga. Artinya guru swasta itu juga seharusnya mendapatkan penghasilan yang setara dengan guru-guru yang statusnya ASN, berada di sekolah negeri. Betul. Nah sekarang pertanyaannya kehadiran negara bagaimana Mas Menteri untuk membantu sekolah-sekolah swasta ini supaya mereka bisa memberikan penghasilan yang layak setara dengan guru-guru ASN tadi? Betul. Benar sekali Mas Sino. Jadi poin pertama yang sangat penting adalah kalau ASN tadi kembali kepada Undang-Undang ASN. Hmm. Kalau swasta kembali kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan ini akan menguatkan kapabilitas pemerintah untuk bisa mendorong sekolah-sekolah swasta untuk memberikan gaji atau upah yang jauh hmm. lebih layak kepada guru-guru swasta. Karena kita bisa mendorong lewat dua hal. Yang pertama, kita bisa memberikan dana bantuan operasional sekolah mm -hmm. Yang lebih tinggi untuk menutupi mandat mm -hmm. Bahwa guru-guru itu dibayar sesuai Atau setara dengan guru-guru PNS atau guru-guru ASN Itu yang pertama mm -hmm. Jadi rencana pemerintah adalah setelah RUU ini keluar Adalah untuk meningkatkan dana bantuan operasional sekolah swasta Untuk memenuhi kebutuhan Uh, ke, kelayakan Ketuaan upah guru-guru hmm. swasta, itu adalah yang pertama jadi pemerintah akan hadir dengan memberikan anggaran tambahan kepada yayasan-yayasan uh, kepada sekolah-sekolah swasta untuk memberikannya, kedua bagi sekolah-sekolah swasta yang tidak menggunakan uang itu misalnya untuk memastikan bahwa gurunya dibayar di atas UMR dan lain-lain dan kita melihat, saya udah banyak sekali sekolah saya lihat yang guru-gurunya bahkan di bawah UMR Mas Nino, dan ini satu hal yang tidak bisa terus terjadi ini memberikan kita, karena sudah menyambung Undang-Undang ketenagakerjaan Kerjaan, memberikan pemerintah kapabilitas untuk mendorong sanksi-sanksi. Dan hmm. untuk mengatur peraturan dana bantuan operasional sekolah itu, karena itu ada di bawah kontrol kita, untuk memastikan bahwa yang diprioritaskan dulu adalah upah yang layak bagi guru-guru swasta. Yeah. Jadi dua mekanisme itu adalah uh, benefit ya, daripada perubahan di RU Sistiknas ini. Jadi melalui peningkatan subsidi kita, ya. BOS, Bantuan Operasional Sekolah, yang itu di bawah kontrolnya Kemendikbudristek. Stek. Jadi kita bisa memandatkan, mengharuskan sekolah swasta untuk memprioritaskan penggunaan dana BOS ini bagi penghasilan gurunya, kesejahteraan gurunya. Dan ya. kalau itu tidak terjadi, ada berbagai macam sanksi yang bisa kita lakukan. Hmm. Termasuk penahanan dana Bos tersebut ya. kalau misalnya yayasan itu tidak membayar upah yang, yang layak mm -hmm. gitu jadi itu adalah uh, garansi cek dan balance yang akan kita lakukan kepada sekolah-sekolah swasta dan yang kedua tadi justru karena ikut undang-undang ketenagakerjaan yang aturan-turunannya sudah sangat detil sangat lengkap melindungi hak-hak pekerja justru karena itulah guru-guru di sekolah swasta ini bisa lebih punya kepastian hukum sebenarnya. ya, Betul. Karena tidak dikecualikan lagi. Betul. Betul. Sekali lagi, kembali lagi. Masalahnya di guru swasta, kenapa banyak guru dibayar UMR dan lain-lain? Karena ini ada pengecualian mm -hmm. guru. Di undang-undang guru dan dosen. Mm -hmm. Dengan adanya namanya disebut tunjangan profesi. Jadi baliknya ke situ lagi, Mas Nino. Mm -hmm. Ujung-ujungnya. Buat guru negeri, guru swasta, guru honorer. Semuanya ini, ter, seperti yang Mas Nino bilang, Tersandera dengan konsep tunjangan profesi guru. Padahal di Undang-Undang ASN dan di Undang-Undang Ketenagakerjaan hmm. itu bisa jauh lebih terlindungi ya. dan bisa langsung mengalami peningkatan kesejahteraan. Itu okay. sebenarnya. Oke okay, Mas Menteri, jadi guru swasta akan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Okay. Dan mereka akan bisa mendapatkan perlindungan uh, kepastian hukum yang lebih di sana ya. ya. Nah, tetapi ada persepsi bahwa kalau seperti itu, maka guru tidak menjadi khusus lagi. Hmm. Itu, um, apa betul seperti itu Mas Menteri? Hmm. Mas Ino, hampir semua profesi, uh, mulai dari pegawai sampai dengan CEO di seluruh Indonesia itu dilindungi uh, oleh Undang-Undang uh, Ketenagakerjaan. Jadi itu merupakan suatu wadah regulasi yang tugasnya untuk melindungi, semua profesi, semua hmm. uh, pekerja di seluruh Indonesia. Jadi termasuk guru, uh, termasuk CEO, dokter, insinyur, dan lain-lain. Hmm. Jadi ini bukan sesuatu uh, yang uh, baru atau sesuatu yang ingin uh, merendahkan guru. Tapi malah untuk memastikan bahwa guru mendapatkan perlindungan yang seluruh sektor ekonomi kita juga mendapat perlindungan tersebut. Ya, Jadi undang-undang ketenaga kerjaan ini melindungi siapapun yang bekerja di luar or Pemerintah, ya. oke. Okay. Nah, saya ingin kembali ke sesuatu yang disampaikan Mas Menteri di awal tadi tentang guru PAUD, guru nonformal, pendidik yang ada di pesantren. Kenapa kita melakukan perubahan tentang status mereka melalui rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini, Mas Menteri? Jawabannya sangat sederhana. Karena mereka itu guru. <laughs> mm. Mereka itu guru. Guru-guru uh, pesantren, pesantren-pesantren uh, formal, guru-guru paut, guru-guru uh, pendidikan kesetaraan. Mm. Uh, kami di Kemendik Butristek merasa sudah saatnya untuk mereka diakui sebagai guru. Apalagi kita tahu misalnya paut. Kita tahu betapa besarnya peran mm. pendidikan anak usia dini dalam pengembangan di masa depan mereka. Kita sudah tahu, sainsnya sudah sangat terbukti betapa pentingnya. Lalu kenapa guru-guru paut ini tidak bisa diakui sebagai guru? Dan kalau diakui dan memenuhi syarat, tidak bisa menerima tunjangan. gitu. Sama juga dengan guru-guru pesantren. Saya menginap di salah satu pesantren di Jawa Timur. Dan fungsi daripada... Para pengajar-pengajar di pesantren itu ya guru Dan banyak dari mereka yang menggunakan standar nasional pendidikan Dan dan hmm. dan berbagai macam unsur dari kurikulum nasional kita Jadi menurut saya sudah waktunya Bahwa guru-guru pesantren, guru-guru sekolah kestaraan Dan guru-guru paut itu diakui sebagai guru Jadi sangat penting menurut saya bagi kelompok-kelompok ini untuk ...menyuarakan dukungannya terhadap Erosis Dignas ini... Uh, ...agar masyarakat juga bisa mengerti... ...kenapa mereka uh, harus dan patut diberikan... ...hak dan kesejahteraan yang sama dengan guru-guru lain. Itu bagi kami sangat penting. Bahwa ini tersebar berita bahwa... ...kelompok-kelompok uh, uh, yang saat ini belum diakui sebagai guru... ...akan bisa akhirnya mendapat kesetaraan sebagai guru. Jadi jangankan tunjangan pengakuan bahwa mereka adalah guru pun selama ini tidak ada di Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku maupun Undang-Undang Guru dan Dosen. Betul. Untuk PAUD bahkan ini mungkin belum banyak yang tahu PAUD itu tidak diakui sebagai jenjang pendidikan Betul. di Sisdiknas yang sekarang berlaku. Jadi Betul. rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang kita ajukan ini um, ingin um, membuat tata kelola yang jauh lebih inklusif dan jauh lebih adil. Bagi semua yang menjalankan peran sebagai guru ya. Betul. Jadi ini adalah RUU dengan eh, eh, aspirasi inklusi yang sangat besar. Jadi benar-benar arah dan spirit daripada RUU ini adalah inklusi. Ayo kita sama-sama gotong royong. Kita libatkan yang tadinya dikeluarkan dari sistem. Kembali masuk ke dalam sistem. Baik. Mungkin menjelang akhir, saya ingin menanyakan tentang um, kepastian nih Mas Menteri. Semua yang kita sampaikan tadi itu tergantung pada peraturan turunan dari rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini. Oke. Nah, apa jaminannya bahwa setelah RUU ini disahkan, peraturan turunannya akan mencerminkan apa yang kita cita-citakan melalui rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini. Betul. Mungkin untuk menjawab itu saya menanyakan pertanyaan dulu. Apa jaminannya waktu Undang-Undang guru dan dosen di tahun 2005 hmm. memberikan tunjangan profesi? Yeah. Apa jaminan yang telah terjadi? 20 tahun itu guru-guru menunggu dan hanya sebagian yang sudah menerima. Jadi Undang-Undang yang saat ini sudah ada, itu pun Ternyata tidak menjamin Karena tidak bisa diimplementasikan ternyata betul, ya Betul Nah itulah alasan kenapa Pemerintah sekarang Mengambil posisi dan sedang Menyiapkan berbagai macam peraturan Turunan hmm. yang kami siapkan Untuk tahun ini dan tahun depan Inilah kenapa Ada urgensi Bahwa masyarakat terutama guru Harus bersuara Untuk mendukung RUU Sisdiknas ini Agar di tahun 2023 semua peraturan turunannya sudah bisa siap selama kita masih berada di sini di tahun 2023. Ini adalah poin yang menurut saya sangat penting. Dan bagi mungkin pihak-pihak yang masih tidak punya kepercayaan kepada pemerintah dalam aspek kesejahteraan guru, saya mudah sekali menjawabnya. Track record kita selama ini, Mas Nino, di Kemendik Butristek adalah keterpihakan yang sangat jelas kepada guru. Dan ada jutaan guru yang sudah merasakan keterpihakan Kemendik Butristek terhadap guru. Saya kasih contoh, bantuan subsidi upah di masa COVID, itu kita yang perjuangkan. Pulsa bagi guru-guru dan murid-murid pada saat itu, itu kita yang perjuangkan. Kita merubah mekanisme dana BOS untuk memberikan fleksibilitas terbesar untuk kepala sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk membayar guru honorer. Dan selama berpuluh-puluh tahun baru sekarang ada titik terang untuk para guru honorer. Dan 300.000 guru honorer sudah menjadi P3K dan ratusan ribu lainnya akan menjadi P3K dan ASN. Dan grup-grup ini P3K pun yang akan menerima benefit daripada tunjangan hmm. fungsional yang bisa langsung diberikan kepada mereka. Daripada menunggu antrean lagi untuk sertifikasi. Jadi, poin saya adalah bagi banyak, saya dengar banyak suara-suara di luar situ yang, yang selalu mencurigakan hmm. terhadap pemerintah saat ini. Tapi saya tidak perlu menyebut janji-janji ke depan. Lihat saja track record kita ke belakang. Betapa besarnya perjuangan kita untuk kesejahteraan guru. Dan kenapa kita mau merombak ini RU Sistiknas, adalah untuk ini. Kenapa kita siap merepotkan diri, berjuang di parlemen, berjuang di Kementerian Keuangan, berjuang di Kemenpan-RB untuk melakukan ini. Perjuangan ini adalah terutama untuk memastikan sistem ke depan memprioritaskan kesejahteraan guru. Jadi itulah yang bisa saya sebut... Uh, uh, uh, kita ingin masyarakat dan terutama guru-guru untuk percaya dengan kita dan dengan dua dan dan di tahun 2023 peraturan turunannya akan mencerminkan semua dan uh, uh, mencerminkan semua visi dan aspirasi tersebut dan saya yakin di tahun 2003 pada saat peraturan turunannya keluar dan RUU ini sudah digolkan guru-guru akan tenang guru-guru akan benar-benar merasa jauh lebih aman dari sisi kesejahteraan. Itu harapan besar saya. Jadi ada urgensi kenapa kita perlu uh, membahas rancangan undang-undang ini bersama dengan DPR nantinya betul. Mas Menteri ya. betul uh, Mungkin yang perlu kita tekankan juga adalah bahwa kita menjalankan semua prosedur dalam penyusunan undang-undang. Jadi kita mengikuti peraturan perundangan tentang pembentukan undang-undang uh, dengan setia. Um, mulai dari tahap perencanaan dan sampai nanti kita membahas dengan, dengan DPR. Uh, pelibatan publik juga sudah kita lakukan. Kita punya website yang memungkinkan masyarakat mengakses semua naskah uh, akademik maupun naskah undang-undangnya secara lengkap dan juga memberikan umpan balik pertanyaan, uh, masukan, pasal per pasal di sana. Jadi insya Allah kita terbuka melakukan proses ini Uh, kita tidak ada yang ditutup-tutupi um, ini semuanya terbuka dan kita justru ingin masyarakat berpartisipasi secara bermakna dalam proses penyusunan ini Mas Menteri ya Betul. Betul. dan hmm. mungkin dari saya saya ingin memastikan bahwa harapan besar saya adalah guru-guru tidak terpancing hmm. dengan berbagai macam tuduhan yang tidak berbasis logika dan fakta dari apa yang kita inginkan Ya. Jadi sekarang kita Untuk mereview ya mas Nino Kita sudah menjawab tadi Kenapa tunjangan profesi dan jumlah tunjangan Harus dikeluarkan Karena itulah alasan guru-guru sekarang Tidak bisa menerima tunjangan hmm. Kita sudah menjawab Yang sudah dapat tunjangan bagaimana Apakah mereka akan dirugikan Tidak hmm. Di undang-undangnya dijamin Mereka akan terus mendapatkan Sampai mereka pensiun ya kan? Ketiga Bagi guru-guru swasta kita memastikan bahwa kita akan meningkatkan bantuan operasional sekolah pada mereka Dan juga akan menggencarkan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Untuk memastikan mereka tidak dibayar di bawah UMR ya, Mendapat tunjangan yang layak Jadi sudah aman Keempat, bahwa guru-guru paut Guru-guru pendidikan kesetaraan Dan guru-guru uh, pesantren, pesantren Akan bisa diakui sebagai guru hmm. Dengan semua benefit dan tunjangan yang ada di sini Ya. Jadi ini semuanya adalah kabar gembira dan kami sudah membicarakan me me semua aspek apa tadi kritik-kritik yang dilemparkan dan sebenarnya satu hal yang sangat penting adalah saya diminta oleh Pak Presiden mandatnya Pak Presiden adalah dalam RUU Sisdiknas ini kesejahteraan guru harus terjamin dan meningkat bukan hanya terjamin meningkat kesejahteraan guru itu adalah mandat yang diberikan Pak Presiden kepada kami di Kemendikbudristek Dan karena itulah RU Sisdiknas ini harus dilihat sebagai masyarakat sebagai suatu hadiah. Yang harus dirayakan, harus didukung. Tapi juga silahkan berikan input, berikan masukan. Ya. Tetapi ini adalah suatu hadiah bagi para guru-guru yang saat ini belum ada kepastian mengenai kesejahteraan mereka. Baik, terima kasih banyak Mas Menteri atas waktunya untuk berdiskusi tentang error sistem terima kasih juga Mas Tino terima kasih